Box to box media network. Selamat datang di podcast MiTekTek, podcast yang bahas mengenai inovasi teknologi dan data. Balik lagi sama gue Febri sebagai house. Seperti biasa kalau podcast mit pasti barengan sama teman-teman dari uh, Ikra ya. Kali ini Mas Fajar kebutuhan nggak ada. Cuman ada satu orang nih, Mas Andy Halo Mas Andy Halo, jumpa lagi. <laughs> jumpa lagi. <laughs> Messi kali Mas lagi. Dibesarkan sama <laughs> Enolerian. Oh iya Enolerian, ya benar. <laughs> <laughs> uh, buat pembahasan kali ini Sebenarnya gue berawal dari, seperti biasa, update ya teman-teman ikra di Medsos. Jadi kayaknya ada yang baru masuk channel media mana gitu, COI ya? Bener Yo, ya? ya? COI ya, Fajar. Fajar hmm. ya kan? Yang mana kemarin Mas Fajar uh, ngobrolin tentang RUU PDP, bener gak sih? Yap, salah satunya. Nah, karena kita mau mau bahas tentang RUU PDP, yang, yang mana kayaknya sebenarnya pada tahu gak sih RUU PDP itu gimana apa dan lain-lain kita udah ngundang salah satu narasumber yang bisa dibilang wah ini sepak terjangnya udah luar biasa ya apalagi soal ngomongin soal data presiden teknologi gitu selamat datang mbak Sita Laksmi halo selamat sore <laughs> Dewi <MD> dan MD. <laughs> ini kita kawan selamat sama. datang mbak gimana mas Endi kenal sama mbak Sita dari mana dulu <laughs> Oh uh, dulu <laughs> waktu kita turun ke jalan tahun berapa tuh Mbak Sita <laughs> ya? <laughs> eh, hey, gue masih dari <laughs> <laughs> oh. Mbak Sita Mbak Sita dulu pas di, pas di Pemprov DKI, ngerjain hackathon. Uh, uh. Oke, okay. wah, ikan gede itu gitu, terus? Terus? Uh, udah deh. Sekarang, jadi sering meeting aja ya Mbak ya? Kita meeting apaan <laughs> aja sih? <laughs> <laughs> Boleh dong Mbak, diceritain Mbak, e, Mbak Sita tuh pengalaman di mana aja gitu dan dan kan biar, kan mungkin orang-orang tuh nggak, nggak, belum-belum. Okay. Ini kan data privacy ini bukan daerah yang umum gitu, orang-orang pada tahu gitu kan. Uh, dan nggak dan banyak hal-hal luar yang ngerasa kayaknya perlu atau kayaknya penting gitu. Nah Mbak Sita nih sebenarnya perjalanan karya seperti apa sih Mbak? Oke, okay. well saya sebenarnya uh, orang-orang yang berlatar belakang development ya, atau pembangunan, jadi Belasan tahun, 18an tahun saya tuh kerja di uh, organisasi masyarakat sipil atau lembaga donor uh, di TIFA waktu itu lalu HIVOS uh, yang bergerak di isu teknologi dan uh, pembangunan. Nah, kemudian uh, sekarang saya Direktur Eksekutifnya Tiva, tapi sebelumnya saya juga kerja di Diplo Foundation yang basisnya di Jenewa, darah jauh juga, uh, yang terkait dengan tata kelola internet, dan juga saya pernah jadi tenaga ahli uh, di Dirjen Aptika di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Khusus untuk data pribadi, sebenarnya saya itu adalah Certified Data Protection Officer dari University of Maastricht, Education wow. Center for Cybersecurity and Privacy. Jadi uh, itu training uh, training Mas Febri dan Mas Andy itu training sekitar lima hari dengan tiga kali tes, jadi kalau nggak lulus ya nggak lulus gitu, tapi ternyata saya lulus uh, jadi DPO sertifikat yang sertifikasinya berjalan sampai 2 tahun, tapi saya itu sertifikasinya under GDPR, uh, General Data Protection Regulation-nya Uni Eropa. Ya, ya, artinya saya mesti komplek ke sana kalau kalau mau praktek, gitu mas. Uh, di Indonesia ada beberapa orang mbak, yang kayak mbak Sita nih? Uh, waktu itu saya pergi bersama dengan karena saya waktu itu masih di Kominfo bersama dengan 15 orang dari Indonesia. Oke. Okay. Um, semuanya lulus. Jadi mungkin hitungannya mungkin sekitar, kalau dari Mas, mungkin ya nggak banyak sih ya, mungkin sekitar 30-40 kali ya, mm -hmm. tapi kan ada juga bentuk sertifikasi macam-macam Mas febri ada yang dari Singapura, Singapura juga banyak bikin sertifikasi-sertifikasi uh, gitu, tapi memang Data Protection Officer ini jadi unik karena memang GDPR disahkan sekitar dua tahun yang lalu, dan kemudian ada komponen itu dalam undang-undangnya, dalam GDPR, dan kemudian jadi bisnis sertifikasi, di bisnis untuk uh, edukasi dan universitas, banyak yang buka khusus. Khusus kayak gini, hmm. oke, okay. udah kebayang sih. Tapi, Mbak, dirimu kan uh, background-nya development nih? Iya, yeah. sebenarnya kemarin yang pas ikut itu background-nya apakah IT semua atau enggak sih, Mbak? Uh, bebas, Be background-nya bebas. Oh, bebas, saya berarti uh, uh. yang penting mau belajar sih. Jadi, data protection officer itu karena uh, lebih kepada sebagai ombudsman atau perwakilan dari data subjek yang ada dalam sebuah perusahaan. Jadi misalnya Ikra nih ya, misalnya Ikra, Ikra tuh kerjanya mengkoleksi data pribadi untuk nyaman online. Kolektor dong. gue. kayak gitu ya, Mbak, dipajang, dipamerin. Saya punya datanya Febri loh <chưa> uh, Untuk kenyamanan online. Nah, terus kemudian karena, apa ngelola ng datanya sangat besar, maka kemudian Ikra tuh harus punya satu data protection officer yang sebenarnya bertujuan untuk memastikan agar Ikra itu comply atau patuh terhadap hmm. uh, peraturan gitu, misalnya datanya disimpan dengan benar, tidak diberikan ke pihak ketiga uh, Terus kemudian jelas informasinya ke data subjek, kayak gitu-gitu mas Hmm oke okay, oke okay, oke, okay. enggak kan banyak orang-orang awam bayar dengerin kita, kalau yeah, yeah, gitu, misalnya Kan siapa tahu udah mengikir cerita, wah gue juga pengen nih kayak, kayak Oh bisa. Mumpung masih sedikit kan gitu kan. Uh -uh. <laughs> Betul. Dan ini sebenarnya juga menurut proyeksinya sih akan menjadi isu tersendiri. Karena sekarang Maastricht sendiri juga udah mulai bikin yang S2-nya. Jadi pas kebaran saya ke sana tahun lalu itu, hmm. itu baru sertifikasi. Uh, terus kemudian mereka sekarang mulai bikin uh, khusus untuk uh, masternya. Jadi ini mungkin kalau Indonesia sudah punya RW PDP, atau RUPDP sudah disahkan dan sudah berjalan dua, dua hal ya disahkan dan berjalan dengan ya. cuma doang siap karena ada juga jabatan ini di dalam RU nya namanya bukan DPO hmm. tapi pejabat data hmm. pribadi coba mbak sebelum kita berlanjut ke sesuatu yang advance dari si RUPDP ini saya mau nanya mas Endi nih mas Endi hmm. mas lu bisa jelasin nggak hmm. mas ke gua gitu dalam beberapa dalam beberapa pointer Sebenarnya dalam RUU PDP ini isinya tuh apa aja sih mas? Nah, mas Sita ntar koreksi ya, kalau gue sotoy. Ya, ya. Jadi gini... Ya, ya. Ya. <lain> <lain> <lain> Jadi gini Feb, kan hmm. lo pake Instagram, pakai internet lah ya? Iya. Pakai semua gadget lah. Nah semua gadget itu kan pasti akan generate data tentang lo kan? Iya. Lo pakai lo pesan ojol, tercatat pasti datanya lo pesan ojol dari mana ke mana lo beli barang di e-commerce kelihatan lo beli barang apa kapan jumlahnya berapa nah itu kan semua nge generate data tuh data pribadi lo sebenarnya kan yang itu kan yang megang sebenarnya sekarang posisinya ada di si apa service provider tersebut kan di sosial media lo e-commerce lo segala macam nah apa tadi pertanyaannya PDP itu apa gitu ya iya poin-poinnya berapa poin-poinnya poin-poinnya Oke, okay, nah sekarang kan belum ada nih di Indonesia yang mengatur ini perusahaan-perusahaan besar punya data lo bisa diapain aja sih, gitu. Hmm. Sebenarnya kan orang-orang, sekarang kan kita di teknologi kan seorang, apa, makin banyak narasi yang bilang data is the new oil, data itu berharga dan segala macam gitu. Ya, kalau misalkan data itu sebegitu berharganya dan yang megang ini perusahaan-perusahaan besar maupun kecil, tapi nggak ada yang ngatur ya gimana ceritanya, gitu. Intinya di dalam RUU ini, Harapannya bisa diatur sedemikian rupa supaya yang punya data tidak disalahgunakan datanya, yang megang data si perusahaannya juga bisa bertanggung jawab, lebih bertanggung jawab dan uh, memegang etika tentang data-data pribadi gitu ya Mbak Sita ya. Yeah. Intinya sih biar tidak ada yang dirugikan dan bisa pemanfaatan datanya bisa maksimal aja. Baik itu dari si subjek datanya, ya individu-individunya, sama dari perusahaan-perusahaan yang mengelola data tersebut. Kurang lebih gitu kayaknya Mbak Sita ya. Ya, itu sederhana dan dan benar. Jadi mungkin kalau didefinisikan data pribadi itu sebenarnya setiap data tentang seseorang yang bisa diverifikasi sendiri, Mas Febri, atau dapat di dapat dikombinasi dengan informasi lainnya sehingga itu menunjukkan bahwa uh, itu adalah Mas Febri. Itu, oke. Okay itu bisa lewat sistem elektronik ataupun non-elektronik. Jadi kayak nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, itu Interess. bisa dikombinasi, oh. uh, apalagi email, gitu ya, uh, nomor telepon, itu kalau dikombinasi, itu bisa untuk mengidentifikasi seseorang. Itu yeah. yang namanya data pribadi. Dan data pribadi itu dengan adanya internet, memang jadi tersebar di mana-mana. Hmm. Mungkin tambahan kepada Mas Endi, sebenarnya pengaturan data pribadi Bukan hanya untuk perusahaan-perusahaan besar, tapi sebenarnya ah. untuk semua pengelola data pribadi, baik itu privat hmm. ataupun non-privat. Termasuk pemerintah ya Mas ya, kalau nggak salah ya? Pemerintah, gitu. Oh. Jadi, hmm. jadi prinsip pengelola data pribadi itu harus dilakukan baik di semua sektor, gitu. Hmm. E, termasuk kantor saya, prib, kantor saya misalnya Tifa, gitu ya. Saya kan pengelola data pribadinya, hmm. karyawan Tifa, Mas Febri. Yeah. Karena saya kan nyimpen KTP-nya, nyimpen kk gitu kan kan saya nggak mungkin kan tiba-tiba saya nelpon Mas Andy atau ngasih tau ikhra, saya copy paste, saya copy semua hmm. dan staff tiva gitu kan itu saya melanggar karena Individu berarti pula. juga termasuk ya Mbak? Kalau misalkan saya punya video Febri lagi ngapain gitu? Uh, nah itu sebenarnya jadi persoalan Mas Andy. <laughs> Tuh Feb jadi persoalan lalu okay. punya video Feb. <laughs> Uh, jadi untuk definisinya gini, oh. kalau di kalau di GDPR atau General Data Protection Regulation di Uni Eropa, segala sesuatu yang terkait dengan household activity itu tidak di, tidak diatur dalam PDP. Oh, okay. Jadi kayak balas dendam, balas dendam kayak gitu-gitu ya, atau bagaimana tidak saya diatur. pribadi anak-anak saya itu nggak diatur. Tapi yang di Indonesia, kami terus terang belum terlalu tahu maknanya dia, karena semua kena dan nggak ada pembanding itu. Jadi kalau di GDPR tuh ditulis cara ini nya bahwa ini tidak termasuk, yang tidak termasuk adalah yang uh, household activities. Nah kalau di sini nggak dikasih tahu. Oh, I see. Jadi ini sebenarnya yang yang menjadi catatan uh, apakah termasuk household activities gitu. Dan kalau di GDPR, misalnya kelihatan juga ada natural person, ah. orang yang hidup gitu ya. Jadi kalau meninggal sebenarnya juga udah nggak berlaku gitu. Yang di mana tuh Mbak? Yang di PDP? Yang, yang DRU PDP, ya, PDP? Di GDPR. Oh, GDPR. Oh, oke. Okay. Uh -huh kalau di URU PDP saya terus terang mesti belajar lagi tapi kayaknya saya belum tahu apakah termasuk juga uh, jadi definisinya seseorang itu apakah seseorang yang masih hidup atau enggak itu enggak terlalu jelas gitu hmm oke okay, Mbak, uh, yeah. berarti kalau misalnya ada revenge porn dan lain-lain berarti belum tahu yang masuknya ke UU, UU ini apa bukan gitu. itu masuknya ada cybercrime Iya, bahkan cybercrime kalau itu ya masuknya nah, ke cybercrime kalau misalnya sesuatu-suatu yang advance gitu Mbak kayak hmm -hmm. misalnya sekarang itu kan kita mau pakai case paling dekat Audience tuh pastilah sosial media gitu kan penggunaan yeah. sosial media itu identik sama yang namanya identifikasi kita secara persona gitu yeah. bukan interestnya kita sebagai apa terus juga tanggal uh, tanggal menikah gitu gitu kan suka kita masukin tuh di Facebook atau di Instagram gitu kan mm -hmm. nah itu apakah itu termasuk dari jadi dataset dari yang di, mm. diatur dalam RUPDP Mbak? Iya, iya harusnya itu masuk Uh, jadi sekarang kan peraturannya seperti tadi Endi bilang peraturannya adalah ketika kita meletakkan data-data pribadi itu kepada platform media sosial maka platform media sosial harus bertanggung jawab dalam menyimpan data-data itu, ya kan? Ingat okay. kasusnya uh, Facebook dan Cambridge Analytica? Ingat. Ya, yang inga. kemarin uh, soal Brexit itu, ya uh, dan inga. bagaimana itu mempengaruhi proses, gitu ya? Bagaimana kemudian itu dipakai? Itu kan Endi yang nulis. Tiba-tiba kontak listnya Andy diambil kan nama Cambridge, iya yeah, yeah, yeah, yang gitu. ngomong cuma Andy, apa hubungan sama gua ngambil kontak listnya Andy gitu? Yeah. Itu berarti dia udah mengambil data lebih daripada yang dibutuhkan. Hmm. Jadi itu uh, memang prinsipnya ada beberapa mas, uh, yeah. kalau aku boleh sedikit uh, cerita, prinsipnya tuh ada soal keabsahan, keadilan dan transparansi, Ini ya, cara prinsipnya lalu ada batasan tujuan. Jadi jelas kita tuh ngoleksi data buat apa? Lalu hmm. ada minimalisasi data, yang diambil itu yang dibutuhin aja. Oh, kalau oh. cuma butuh sedikit, ya enggak usah semuanya. Lalu, okay. Akurasi datanya itu harus akurat. Lalu ada batasan penyimpanan, jadi nggak boleh lama-lama disimpan juga. Kalau sudah selesai, ya dibuang atau di, di, dihancurkan. Hmm. Terus ada soal integritas dan keahusiaan, itu soal keamanan data. Jadi tadi soal doxing itu mungkin yang bermasalah, kalau doksingnya itu dilakukan oleh sebuah perusahaan, atau perusahaan yang tidak dengan baik menyimpan datanya, ya dia berkena kena masalah, Mas Febri. Oke. Okay. Jadi, e, jadi misalnya perusahaan A e, kemudian dia membuka sengaja membuka datanya, kemudian datanya itu dipakai dengan sembarangan, dia bersalah dalam konteks itu. Kalau dalam konteksnya misalnya dijual ke pihak ketiga, Mbak? Iya, kecuali ya. dia kasih tahu ke kita dan kita tahu bahwa akan dikuali. Oh, dan kita okay. setuju akan dijual ke pihak okay. ketiga. Oke, oh, kalau, kalau, kalau kita menyetujui, berarti nggak masalah sebenarnya, mas kita ya? Misalnya kalau, kalau nggak salah, Guardian atau apa, gitu ya. Atau ada, kalau ke web-web Eropa, sekarang lo pasti ngerasain deh. Boleh nggak kita pakai data lo? Boleh nggak kita ngecek cookie lo ke mana-mana? Iya, ya? jadi, jadi bawel sih, jadi bawel nah ada ah, tanya, di gua klik klik klik klik gitu kan, nah itu ditanya dulu kan lu, kira-kira boleh nggak kalau kita kasih ini kepada pihak ketiga yang kira-kira relevan -kira gitu, nah kalau kita ya ya, ya udah gitu, uh, tapi juga ingat mas Febri bahwa ada landasan hukum yang harus mengharuskan dan membolehkan itu di level mana, jadi nggak boleh sembarangan juga ada apakah itu pelaksanaan kontrak, kewajiban hukum, kepentingan vital, kepentingan publik, kepentingan yang sah atau dengan persetujuan atau konsen, jadi nggak juga jadi itu proses itu gitu, enggak sembarangan kita bisa mengelola data pribadi. Hmm. Harus ada dasar hukumnya dulu, abis dasar hukum baru kemudian proses yang tadi saya bilang itu. Purpose limitation, data minimization, kemudian hmm. accuracy, retention, dan apa integritas data dan segala macam. Oke, aku tertarik sama tadi limitation, Mbak. Mm -hmm. Sekarang ini kan semuanya, segalanya uh, big data, gitu ya. Big data dalam yeah. artian semua transaksi bisa kita remarketing lagi dan lain lain nah, mm -hmm. dalam hal ini aku ngomongin soal limitation. Sebenarnya limitnya itu fung uh, secara apa sih mbak gitu loh? Apakah secara yeah. apakah secara topik apa? Um, yeah, betul. Fungsi gitu? Iya yeah, betul. Dan ini sebenarnya sebuah konsep yang mungkin buat orang-orang security jadi berbeda ya kita ngomongnya ya. ini kalau kita ngomong sama orang teknologi atau orang yang keamanan, kan dia sebenarnya pengen ngambil data sejumlah mungkin agar orang menjadi nyaman kan? benar Itu kan, agar ketika dia apa melakukan transaksi jadi lebih nyaman. Nah, Purpose Limitation ini harus jelas tujuannya apa Mas febri Jadi kalau misalnya saya, ngasih, saya beli uh, make up di klinik gitu ya, terus klinik itu uh, punya kartu diskon, atau punya kartu anggota, lalu klinik akan minta Udah pada data pribadi saya, saya hanya memberikan klinik apa yang dibutuhkan sama klinik aja. Kalau dia mau kirim WA, saya bisa kasih nomor WA saya. Kalau saya mau, kalau dia mau ngasih saya, saya uh, direct marketing uh, brosur, dia saya kasih nomor tauf, apa, alamat rumah saya. Kalau dia cuma mau ngasih brosur lewat email, saya bisa kasih alamat email. Tapi apakah saya perlu kasih tiga-tiganya? Itu kan terserah saya juga, kan. Hmm. bergantung klinik ini hmm. ya. bilang, saya butuh datanya Mbak Sita karena saya mau mengirimkan brosur ya gue bahagia dong, kasih nah. diskon kasih lah alamat tinggal gue dan nama gue ya. tapi gue gak perlu ngasih nomor WA gue karena buat apa, atau dia juga gak perlu kirimnya WA atau dia bilang tapi kita mau kirimnya lewat WA sama ini kecuali gue bilang, gue hanya mau lewat WA aja ya email gak gue kasih gitu ada Jadi, banyak juga yang kadang suka nanya itu tuh Mbak nama ibuku, ibu, ibu ibu kandung gitu iya jangan Kalau <laughs> Nggak relevan kan, atau kayaknya ada yang foto dengan ibu kandung, nama ibu kandung, dan segala macam itu kan jadi nggak relevan, atau yang si pinjol-pinjol itu kan? Oh, hmm. kontak, punya akses ke setting Wi-Fi. Iya, bener, <laughs> akses ke setting WiFi dia minta gitu iya. ya? Iya, dia minta akses ke setting e WiFi. Uh, tapi, tapi kita berboleh nolak ya, Mbak? Ya, maksudnya... eh, mereka, ya. mereka kan, gak, mereka tidak boleh meminta yang... Tidak mereka butuhkan gitu ya, perlu gitu ya. Uh -uh. Yeah. Saya sebenarnya punya kesulitan ya dalam memahami misalnya kalau kita masuk ke Gandaria City atau ke mall sekarang yang kita harus kasih scan data kita. Ingat kan, yang kita kasih hmm. kartu, nama kita. Saya tuh secara kepentingan publik, maka saya harus ngasih. Karena kan pemerintah Indonesia perlu tahu di mana sita, ke mana aja perginya. Kalau saya sakit COVID-19, maka jelas tracingnya ya kan? Betul. ya yeah. yeah. Tapi kemudian saya kan nggak percaya sebenarnya, karena si mal-mal ini enggak ngasih kabar. Dia nggak bilang bagaimana dia proses datanya, disimpan di mana. Iya betul. mungkin saya religiously memberikan nama saya dan email saya itu, dan nomor telepon saya akan disimpan dengan baik, kan saya nggak dikasih garansi. Saya galau sekarang, jadi saya nggak ke mal aja deh. <tuh> Gue baru tahu loh, kalau ke mal sekarang ditanyain gitu ya Mbak Ya, ya, ya. Internet, ya. Ah, Belum, nah, ke mal. Oke. Ada beberapa mall. Tapi kan kalau gedung juga gitu Mbak. Waktu zaman ya, sebelum covid pun. Iya betul. Iya kan kita di foto, scan ya, AKP ya. KTP kadang di scan malah. Iya. Betul, tapi kita memang mau masuk ke dalam kan. Dan juga gak ngasih tahu. Tapi itu mungkin at some point karena itu perusahaan security. Ya mungkin mau gak mau percaya walaupun bingung gitu ya. Tapi kalau bisa memilih hmm. enggak, sih enggak. Tapi ya, kan ya. bisa memilih kan. Kalau gitu gue gak usah ke mall aja daripada gue suruh ngasih data-data gue. Tracking gue kemana gitu masuk lewat pintu karyawan aja, mbak? Iya benar, iya betul beda. Bubuhilah> Atau gue mikir apakah perlu nomor handphone yang berbeda, kan? ya, Iya benar-benar, iya sih. Itu, itu gue sering banget itu. Hah? Itu gue sering banget kayak itu masih serem yang beda tuh? Iya. Kan? Oh iya benar. Iya. Kadang diubah-ubah dikit ujungnya doang, mbak. betul gue juga. Atau kasih lampiran saja gue kadang-kadang. Lu berdua, masuk aneh-aneh aja tajam juga sering ngasih nomor gua. Uh, tadi kita lu ngomongin kepercayaan ya mbak, <tuh> ya, <tuh> percaya, gitu percaya sama nggak percaya. Gitu. Uh, uh, terus juga uh, dalam hal ini kan yang ngatur juga tadi uh, udah bahas juga tentang pemerintah, berarti, kan? <tuh> ini pemerintah sebenarnya kalau error PDP nya ini ya, ini kita belum ngomongin karena gue yakin kalau sektor sektor-sektor uh, non government, sektor swasta gitu maksudnya ya, itu gue sih yakin akan ngikutin lah gitu kan. kebetulan kan gue temenan sama Mas Fajar itu kan udah sekitar tahun lalu iya. ya, jadi udah udah tahu prosesnya mulai dari yang, yang uh, dasar-dasar sampai cita-cita itu seperti apa gitu kan. Uh, yang kemungkinan itu kan ya kalau udah ada regulasinya pasti kalau swasta maka akan patuh. kalau pemerintah tuh apakah dengan kondisi misalnya data KTP yang masih semrawut dan lain-lain gitu ya? Itu bisa gak dia nge-komplai si, nge si ini. aturan ini? Gitu. Harus, karena dalam PDP itu mencangkup privat dan non-privat. Jadi semua aja, uh, semuanya aja. Dalam rancangan undang-undang peraturan data pribadinya Indonesia, itu semua diatur dan harus patuh terhadap PDP Jadi hmm. itu kena juga. Kalau di Singapura, setahu saya, sampai bacaan saya tahun 2014, itu enggak cuma private sector doang. Oh. Hmm. Uh, apa, uh, di, tapi saya enggak tahu yang sekarang ya, tapi Singapura yang saya baca di buku yang saya baca tuh dia sama, -sama sampai 2014 doang. Eh habis cuman sampai cuman untuk uh, private sector luar oh, gitu. Pemerintah enggak termasuk, tapi di PDP kita itu semua termasuk Mas Febri. Jadi, hmm. Capil, uh, Kementerian Kominfo dan segala macam mesti comply, mesti patuh <laughs> terhadap UU ini kalau disahkan. Saya malah menanti-nanti nih, mereka akan komplain seperti apa nih. <laughs> itu waktu sih saya rasa. Kalau iya, bicara ya. realistis, butuh waktu untuk bisa benar-benar apa, uh, atuh punya punya proses. Sebenarnya jadi persoalan sih sebenarnya, yang dan diskusi dalam debat dalam ruu PDP nih, antara pemerintah dengan DPR dan dengan masyarakat sipil, itu adalah otoritas, Mas Feby dan Mas hmm. NG. Jadi otoritas yang okay. disebut secara spesifik di dalam, eh uh, PDP ini itu disebut itu kayak kementerian yang terkait atau menteri kementerian Kominfo gitu dan menteri gitu disebutnya gitu tapi oh, otoritas yang... otoritas maksudnya gimana, Mbak Otoritas tuh jadi orang yang organisasi yang kayak komisi sebenarnya Oh. Yang, depan okay. yang idealnya ya kalau dalam Masyab Eropa itu tuh independen, dia berdiri independen dan imparsial dari semua proses itu, dia enggak, jadi dia berada di atas lah, atau dia berada. Dia di, sebagai pengawas gitu ya Mbak, uh -uh, maksudnya. Uh -uh, kayak pengawas Terus, gitu. Dia boleh masuk ke dalam ruangan ikra gitu. Kalau misalnya otoritas, tuh, kalau di, di EU, ya, tuh dia Mereka. bisa masuk dan punya akses sampai ke dalam uh, proses sistem bisnis, itu sampai sangat detail, gitu. Dia punya akses ke ruang serporo, gitu, gitu. Dia punya itu, eh. nah, gue gak tau kalau di Indonesia tuh, masalahnya belum disebut, belum Ini disebut atau dilempar pemerintah pemerintah Kayaknya sih sih Kementerian Kementerian Kominfo. Cuman uh, buat, buat kami, catatan kami adalah, belum uh, apa, bagaimana memastikan agar dia independen, walaupun pemerintah argumennya ya sebenarnya apapun bisa independen selama prosedurnya mengharuskan dia independen. Cuma buat kami, uh, ya kan power relations matters ya, uh, jadi apakah bisa sesama pemerintahan itu mengawasi pemerintah yang lain itu kami belum melihat. Tapi memang di beberapa negara Asia itu komisinya itu rata-rata tidak independen atau berada di pemerintah, di bawah pemerintah itu kalau oh, di Eropa tuh nggak sendiri. Nah, persoalannya sebenarnya kalau nggak ada otoritas selalu patuhnya gimana, ya kan? Iya, Terus siapa yang ngejogrogin, siapa yang ngeyatin, ini lu udah patuh atau belum, gitu. Itu persoalannya. Sebenarnya persoalan kedua yang menurut saya juga dalam baru PDP adalah uh, hak data subjek atau di dalam RUPDP disebut data, kalau di Indonesia sebutnya pemilik data, kalau di Eropa biasanya data subjek. itu juga dua hal yang berbeda sebenarnya. Anyway, tapi pemilik data, nah si hak pemilik data ini lengkap sebenarnya, hak pemilik datanya seperti uh, GDPR atau seperti convention internasional, uh, standar internasional terkait dengan hak. Hak data subjek itu sebenarnya lengkap Indonesia. Oh. Tapi persoalannya di RUPDP ini semua itu mesti dilakukan oleh si data subjeknya sendiri. Hmm. Jadi kita yang nulis surat gitu loh Mas Andy dan Mas Febri. Kalau kita komplain sama pinjol A, kita yang mesti nulis surat ke pinjol A. Bukan ada yang A harus punya punya waktu sekian jam tiga kali 24 jam atau ber, ada rangkaian waktu untuk kemudian merespon terhadap kita cuman musik kita gitu loh memang idealnya gimana mbak kalau menurut mbak idealnya sebenarnya secara hukum sudah di sudah diatur si otoritasnya yang ngecekin oh. emang saya memastikan bawa pinjol A lu nggak akan ngasih datanya Endi kan ke Fajar gitu atau kemana gitu ya oke okay. gitu ya. jadi kan kalau patuh patuh itu kan kayak itu loh kayak audit lah ya kita di audit dikit-dikit gitu kan setahun sekali dilihatin sistemnya gimana lu ngasih data ke siapa aja nyimpennya bagaimana kasih, uh, oh, kasih informasi okay. enggak, gitu. kayak gitu oh ini maksudnya itu jadi jadi mekanisme auditingnya mekanisme untuk ini compliance itu masih dibebankan ke pemilik datanya langsung gitu ya mbak ya uh, gini uh, bukan kita gini Atau kalau kita mau exercising data saja kita untuk minta akta transparansi untuk minta informasi minta interoperability eh sorry uh, minta ya apa bisa dipindah gitu ya atau bisa di itu musik kita yang minta. Hmm, oke, okay, oke. Okay. Jadi bukan sesuatu yang diberikan e, sebagai kita warga negara, atau di kepada kita sebagai konsumen kalau gua melihatnya sih. Oh, tapi GDPR juga begitu kan Mbak ya? Enggak, GDPR dari oh, enggak dari awal. Tapi kan gue bisa, tapi kan gue bisa minta ke Facebook gitu oh, untuk bisa dua, untuk dihapus bisa. datanya gitu kan. Benar, bisa. Tapi lo mesti minta. Bisa. Kalau lo aktif dan lo nya itu, silahkan bisa. Oh, oh ini oh ya, Pak. ini untuk melindungi mungkin subjek data yang mungkin tidak terlalu Betul. paham, konteks, dan segala macam gitu-gitu kali mbak ya maksudnya ya. Hmm. iya. Jadi maksudnya lo dilindungi sebagai individu. Kalau di sini lo dilindungi kalau lo minta. Oke. Okay. Ya, ya, dan one thing for sure, tadi lu udah bilang kalau misalnya kita pribadi harus tanggung sama data kita sendiri kan? Iya. Yeah. Bagaimana yang ngelindungin. Nah, di pasal 16-nya, dari apa yang udah ada, itu kepen hak warga, ada pasal yang menyebut hak warga negara atas data pribadi, dikecualikan untuk keperluan lembaga negara. Berarti, okay. ada kemungkinan kalau misalnya kan lagi lama itu, Mbak, mm -hmm. kan rawan sebagai kita para pejuang gitu, yang, yang ngomongin tangannyaannya gitu, berarti itu, eh uh, perawan untuk karet gak sih, Mbak? Uh, i bisa aja sih. Gini, eh uh, hampir di semua negara. Jadi, uh, Tifa itu di mana saya kerja, kami itu membandingkan RUPDP dengan Convention 108 okay. dan GDPR. Di semua yang kami lihat, itu pasti ada begitunya, Mas Febri. Oke, okay. ada pasal pengecualian termasuk ini pertahanan keamanan nasional, penegakan hukum, gitu ya, kepentingan umum dalam penyelenggaraan negara, apa kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan moneter dan segala macam, akhirnya data itu memang menjadi bagian. Jadi bos enggak semua hak bisa di bisa dilakukan. Itu iya. Yang berbeda adalah soal uh, ada sektor yang disebut kalau Mas tadi Mas uh, Febri nyebut soal Pasal 16 dia kan nyebut soal uh, kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan itu kan sektoral bukan yang sifatnya besar kan bukan keamanan dan pertahanan negara penegakan hukum ya, gitu itu emang, semuanya emang nggak nggak bisa jalan uh, apa itu mungkin persoalannya, jadi itu sektoral, yang menurut saya, saya juga bingung gimana cara implementasinya nanti, gitu. Hmm. Oh, berarti juga memang belum clear aja ya mbak, apa aja. Yang ya bila -bila. untuk yang sektoral ya, tapi bahwa memang ada pengacualian, iya di GDPR memang ada pengacualian, ya. jadi kayak misalnya hak untuk objek gitu ya, atau uh, untuk keberatan, kalau untuk kontrak, ya nggak bisa. Saya nggak bisa keberatan kepada Tifa yang menyimpan data, kata kartu keluarga saya, KTP saya, dan segala macam terkait saya, karena kalau saya keberatan ya saya nggak dikasih asuransi kesehatan. Hmm. Ya kan, gue nggak bisa ya, objektif, ya, ya. gue nggak bisa keberatan dong, gitu. Karena lu kan dia akan kontrak gitu, kalau lu nggak mau ya nggak usah, gitu aja. Ya, betul Jadi nggak semua hak memang bisa di-exercise. Saya nggak, nggak yakin apakah penyadapan termasuk dalam pdp deh, uh, hmm. di mana masuknya ya. ya, karena itu sebenarnya masuk juga di PP71, uh, tentang keamanan, Uh, atau ya emang sebenarnya lebih kepada isu keamanan digital menurut saya iya dan sebenarnya bukan di PDP ini ya Mbak ya menurut saya ya iya iya ya. kayak tadi ngomongin tiba-tiba uh, kayak tadi, kayak tadi di awal kan gue sempet uh, mention tentang reform dan lain-lain gitu ya ngomongnya uh -huh. itu, ya eh, nggak masuk sini lah, masuknya ke kriminal yang lain, lain gitu kan iya itu sebenernya saya berkata, kecuali kalau PDP kita juga mengakui uh, tindakan household activity, tindakan yang seperti itu. Ya, pak, ya, Jadi ya. kalau di GDPR, kalau di Eropa itu enggak masuk. Hmm. Hmm. Kecuali kalau revenge pornnya itu lo dapat dari Facebook atau mana, enggak boleh sebut nama ya, platform digital <laughs> yang, <laughs> yang dengan sengaja membuka dan memberikan akses untuk diambil itu baru itu masalah. Tapi kalau misalnya hmm. lo doxing dari luar, emang data yang sudah ada di luar, ya itu uh, sebenarnya lebih kepada cyberclime-nya. Oh, paham, paham, paham, paham. paham. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi ada kasus yang itu karena apa? Uh, seorang politikus yang kemudian uh, datanya diambil karena sebuah perusahaan membuka datanya, hmm. nah itu bermasalahnya di situnya sebenarnya. Oh, okay. Si perusahaannya berarti yang salahkan di situ okay. ya, karena dia tidak menjaga datanya nah, si politikus itu dia, gitu ya Mbak. Bahkan dia bakal memberi akses kan, oh jadi okay. semua kayak gitu-gitu memang harus diinvestigasi menurut gue si Mas Febri dan Mas Endian. Kita tuh ben, kan sebenarnya uh, apa, jam to conclusion terlalu cepat. Iya, iya. Ya. Seru banget ya. Case by case banget gitu Mbak maksudnya ya. Mm -hmm. Hmm. Seru banget ya Mas Endian. Mereka, mm -mm, momen. <t> Lu aja udah mutu Mas. Kalau biasa nih. Wah, dalam artian gini lo Feb, masih banyak banget yang perlu dipikirin gitu, ngerti enggak sih? Karena kan karena kita masih kayak Covid deh, itu juga kagak ada yang nggak ada yang siap, enggak ada yang tahu harus ngapain gitu kan. Ya soal data ini juga kalau menurut gue ya sama gitu. gitu. Sama mas. Dan ini memang butuh waktu. Eropa aja sampai sekarang sampai masih uh, kelimpungan. Jadi setiap tahun itu aktualisasinya ngewarin uh guidelines. Gimana cara mengatur uh, pengindungan data anak? Gimana cara ngatur pelindungan apa uh, teknologi yang berkembang? Selainnya mereka juga kadang-kadang kebingungan karena ini enggak enggak tahu yeah. juga caranya gimana. Apalagi Indonesia yang sebenarnya secara ekosistem kita belum. Kayaknya gue rasa sih ini butuh aku tiga atau empat tahun habis diserahkan baru kelasan deh. <laughs> atau lima. <laughs> Kayaknya semua ya. Benar. Nanti udah ada yang baru lagi bukan data lagi apaan tahu. <laughs> <laughs> ya, <benar. laughs> udah ngarau sana. <laughs> Dengan cer cerita tadi yang lo uh, berdua sampaikan sebagai orang-orang yang sudah sudah sangat dekat dengan data gitu ya, gue hanya ingin mengkomparasi dengan kondisi saudara-saudara sekitar gue yang ada gitu, teman-teman, teman-teman, atau keluarga dan lain-lain gitu ya. Tadi mbak Sita sempat mention tentang uh, mungkin akan ada empat lima tahun lagi gitu ya, tapi gue pribadi kayaknya pasti. <tuh> Kayaknya gue gue malu pesimis dari itu deh. Ketika orang ketika orang mempersilahkan ketika di handphone itu sekarang tuh orang agak-agak semisininya peduli gitu ya. Di luar event di Amerika aja skema skema nonton legal aja masih banyak gitu ya yang dari India gitu. ya itu kan ada kan kalau ya ada akan ada-ada kagak ada tuh orang kayak gitu gitu. Iya. Dan dan di Amrik aja ada yang kayak begitu apalagi kita di Indonesia gitu kan, cuman buat buat buat teman-teman yang dengerin, gitu ya, ini merupakan, merupakan titik cerah sebenarnya si PDP ini gitu kan, karena kita seringnya cuman penggur, sebagai seorang pengguna dari aplikasi dalam bentuk apapun itu ya itu cuman seringnya cuman sebagai kita hidup cuman sebagai angka aja gitu, <n slipping> gitu. K kita hanya sebuah data statistik aja kita beli apa, ngelihat apa, dengerin apa, dan lain-lain. Tapi sekarang kita bisa memperjuangkan aktivitas yang uh, kita lakuin itu. Gitu. Nah, gak cuman, gak cuman uh, bagian dari ketawa-ketawaan orang-orang terparty gitu, ya. <gurai> uh, dan perusahaan yang kita pakai, gitu buat dianalisa dan lain-lain. Kalau dari lu, Mas Endi, sebenarnya harapan lu sama ROPDP ini apa? ya harapannya itu sih maksud gua apa namanya bahwa gue percaya lah ya maksud gua dari dari industri data gitu gue percaya bahwa data itu memang as valuable as yang dihypekan gitu dan menurut gue value-nya itu bentuknya bisa jadi power gitu nah ini harapanku memang intinya sih mendemokratisasi powernya data aja gitu jadi nggak dipegang sama perusahaan-perusahaan yang memang mengelola data kita dengan super masif gitu, tapi dari kitanya pribadi pun sebagai subjek data, sebagai yang punya data gitu ya, kita tuh juga bisa memanfaatkan itu supaya value-nya buat kita langsung gitu. Oke, kalau dari Mbak Sita, dengan kondisi kayak gini gitu Mbak, masyarakat yang masih sangat luas dan bahkan ngomongin soal internet aja, ada juga daerah yang mendapat internet, ini disahkan paling mungkin 2 tahun depan kali ya Mbak ya? Kalau dengar cerita terakhir sih Pak Menteri dan DPR pengen tahun ini. Oh. Okay. Jadi berita terakhir ya? Ya. Yeah, yeah. Dan menurut lo bisa efisien dan bisa dirasakan gitu. Itu? Gak. Kalau gue merasa sih enggak. Pertama, <laughs> Enggak benar <laughs> karena menurut gue banyak sekali informasi di dalam grup PDP yang secara umum mem memang melingkupi, tetapi kurang detail. Hmm. Insufficient untuk menjadi hmm. sebuah pengaturan yang detail. Argumennya mungkin ya, ini politis dan gak boleh terlalu ini oke. Okay, tapi kemudian kita butuh waktu untuk membuat peraturan yang lebih detail untuk hal itu, dan itu butuh waktu sebenarnya. Itu satu, itu dari segi regulatornya, ya, dari segi orang-orangnya, atau juga perlu banyak sekali uh, apa pembangunan apa uh, awareness, awareness raising juga kepada uh, si. Si perusahaan-perusahaannya atau perus kepada KL, kl nya jadi mungkin preparations untuk menjadi ini sendiri mungkin dua tiga tahun atau lebih menurut gue sebelum ini benar-benar dipakai dan kemudian di dijalankan karena misalnya ya soal, trans soal transparansi aja itu tuh ya udah dikasih tahu harus transparan gitu. tapi detailnya tuh apa gitu enggak enggak diceritain gitu bahwa lo mesti ngasih tahu dengan bahasa yang mudah dimengerti dan tidak terlalu panjang gitu-gitu, jadi kurang kurang detil menurut gue, ada tapi tipis gitu. Ba, berarti orang, ya. orang mau memahami tentang privasi mereka sendiri aja, sekarang masih lagging gitu. Betul. So, <laughs> tapi ini sebagai first step dari pemerintah, menurut lo, is it good enough atau not good enough? Uh, well, it, it, ya, kita paham loh ini prosesnya kan, masalahnya kan perundangan kita kan proses politik kan, Iya benar. Bukan proses yang datang dari non politis dan benar-benar tahu lapangan kan? Itu persoalan yang hmm. ini bukan salah pemerintah atau enggak. Masih sistem hukum kita membuat begitu? Ya. Okay, so, ada banyak right. peraturan-peraturan yang menurut gua rada nggak bisa dipakai di lapangan juga gitu. Nah itu sebenarnya persoalannya. Tapi ini emang harus kita nggak punya pilihan lain. Ya. Tapi gue mau ngomong ya. yang itu. Feb. Jadi gini, ada sebuah pandangan dan gue mungkin sedikit banyak paham bahwa memang ini adalah perundangan-undang, atau peraturan-peraturan yang memang didorong oleh negara-negara uh, utara. Negara -negara. Oh. Uh, memang menurut gue sih iya, karena memang kita nggak kebiasaan kayak gini kan. Ini kan terjadi yeah. terutama di Uni Eropa aja macam-macam levelnya. Yeah. Jerman jelas paling kuat, karena Jerman punya pengalaman Nazi. Dan yeah, dulu yeah. Kan Nazi itu kan dibuat dari awalnya dari mesin IBM kan, kalau oh, nggak salah. Ini yeah. yeah. uh, yang sebagai lulusan Jerman. Yeah. Ya. Tapi gue kagak urusan sama <laughs> juga, Tapi <laughs> Iya, ya, orang uh, Yahudi kemudian dibunuhin gitu kan? Ya. Ya, iya, iya oh, betul. mereka sangat, sangat keras soal itu dan sangat bagus prosesnya karena memang punya sejarah soal itu. Kita nggak punya Mas Febri dan bukan salah kita juga sebenarnya. Ah, paham, paham. Soalnya adalah ini ada teknologi yang dipush ke kita yang kemudian memastikan semua lewat data dan kita. Kegagaman sebenarnya soalnya. Hmm. Jadi menurut gue ya dimengerti prosesnya. cuma sekarang kita harus, kalau nggak kita nggak terlindungi aja gitu. Wah. Atau atau menurut lo kita dari sisi data perlu ditahan, mbak? Uh, kedaulatan data ya lo eh, Bukan bukan bukan maksud gue. Kan. Kan tadi lo bilang kan bahwa kita gagap lah ya soal memanage data gitu ya, uh -huh. apa jangan-jangan kita terlalu cepat gitu loh, terlalu early sama adopsi teknologi dan lain sebagai Iya, gitu. mungkin ada soal itu juga, jadi kita mungkin nggak semuanya, jadi mungkin adopsi teknologinya itu pada hanya pada superficial, tapi tidak mengerti backbone-nya gitu loh, Iya hmm. gue juga sih. Kita uh, nyaman sebagai user, tapi tidak paham uh, di dalamnya bagaimana sehingga permainan data atau permainan dibalik itu sebenarnya kan teknologi tidak netral kan sebenarnya yeah, banyak sekali yeah, banyak sekali apa But... <laughs> teknologi juga mengami itu juga kita kan nggak terlalu paham karena kita terlalu nyaman menjadi konsumen sebagian besar ya yeah, yeah, betul konsumen sebagai konsumen nyaman jadi konsumen. kasih ini kasih data kasih riset kepada riset-riset yang, memang internet kan terbuka gitu-gitu, Indonesia yeah. juga riset-riset itu terlalu nyaman jadi konsumen itu bener banget tuh, kasih cashback dikit langsung deh, semua diumbar <laughs> iya gue dikasih ngasih diskon aja, <laughs> gua mau ngasih email gue oh, Mbak Cita, Mbak Cita, gue diskon gue mau beberapa email, gue punya beberapa email sekarang betul Mbak, Mbak pakai Mailinator Mbak, bisa ini, email-email melombongan oh gitu loh Iya, ya, ya. ntar aku kasih tahu dari Japi ya. Iya ya, ya, iya. iya, Aku juga sama. Banyak nah, beberapa email. Bener, sampai ya, kantor dua email pribadi, tiga email promosi. Iya <laughs> betul, betul, bener Diberi, biar nggak biar nggak gitu. pernah. Betul. Oh betul ya. Berkata. Berkata. Ini menarik <laughs> banget eh uh, uh, buat gue pribadi mbak Sita ngasih gue sebuah pandangan yang holistik makro dan mikro. Gue kan masih mikirin aja nih, nih, nih temen-temen gue yang gak pada ngerti data, nih caranya bagaimana sih supaya ngerti gitu kan. Terus masih kita datang dengan pandangan yang luar biasa secara global gitu, baik itu Eropa ataupun negara-negara uh, yang mengutamakan data gitu. Uh, dan jadi tahu juga gitu, oh kenapa sih ini tiba-tiba kita digas gitu ya secara kutip. Gitu. <tuh> tiba-tiba digas gitu. Uh, mungkin segitu aja kali ya untuk episode kali ya Mas Oke. Iya. Thank you banget waktunya uh, uh, Mbak Sita setelah-selah kesibukannya bisa main ke mitek Ya sama-sama dengan senang hati. Mungkin Mbak Eddy soalnya. <laughs> <laughs> <tuh>, biasanya kalau ending-ending begini Mbak, Mbak Mas Eddy biasanya ngeluarin sebuah closing statement Mbak. Oke okay, silakan. <laughs> Praktik gua mbak. gua pikir pep gua pikir yang tadi closing statement ya. <laughs> Enggak, biasanya pep Fajar. Gua sekarang <laughs> pokoknya lalu. Biasanya enak. ini Gimbak kedua nih, Mbak. Kalau di kamar gini nih, suka lempar-lemparan. <laughs> <laughs> Jadi closing <Mbak>. statement. <laughs> <laughs> closing statement gua adalah mudah-mudahan ke depannya walaupun kita masih gagap lah, saya akan tanda ter kutip ya gagap dalam dalam menghadapi cepatnya perkembangan teknologi perkembangan data, tapi uh, kita sebagai masyarakat sipil juga dan bisa membantu pemerintahnya juga untuk ngebantu supaya semuanya sama-sama enak lah, kurang lebih gitu kalau gue bilang. Jadi harapannya mungkin gitu. Closing statement. Oke okay, kalau gitu. Sekian buat podcast tech episode kali ini. Terima kasih mbak Sita. Terima kasih sama-sama sama, Febri Endian. Thank end. you mbak Sita. Thank you Febri. cabut dulu. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. Bye. Bye.